semua orang Katolik pasti sudah mengetahui bahwa Santo Mikael Malaikat Agung merupakan panglima pasukan surgawi yang selalu mendengarkan doa dan memberikan perlindungan. Santo Mikael sangat ditinggikan dan diberi penghargaan oleh Bapa Surgawi karena jasanya dalam mengalahkan Lucifer dan para malaikatnya yang memberontak dan juga oleh karena kesetiaannya kepada Bunda Maria dan puteranya Yesus Kristus. Doa kepada Santo Mikael Malaikat Agung selalu didoakan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan melalui Santo Mikael agar kita selalu dibantunya dalam menghadapi hal-hal buruk. Akan tetapi, apakah kita tahu tentang sejarah doa Santo Mikael Malaikat Agung? Channel Doa-Doa Katolik kali ini akan menjelaskan tentang sejarah doa Santo Mikael Malaikat Agung. Dukung terus channel doa-doa katolik, dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi sahabat doa semuanya. Pada tahun 1886, Paus Leo ke-13 menetapkan apa yang kemudian dikenal dengan doa Leonin yang didoakan setelah Misa. Rangkaian doa ini termasuk doa Santo Mikael yang terkenal sampai saat ini. Tidak diketahui dengan pasti asal-muasal doa ini, namun banyak sejarawan yang percaya bahwa Paus Leo mengalami penglihatan yang mendalam yang membuat ia merumuskan doa ini. Menurut buku, Pop Leo XIII and the Prior to Saint Michael, ada kemungkinan penglihatan itu terjadi antara tahun 1884 sampai dengan tahun 1886 dalam perayaan Misa yang dipimpin olehnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Paus Leo mengalami perubahan yang terlihat dalam raut wajahnya selama penglihatan yang dialaminya, dan satu laporan menyatakan bahwa wajahnya menjadi pucat dan ketakutan. Seorang kardinal pada masa itu yang mengenal sekretaris pribadi Paus, menjelaskan bahwa Paus Leo XIII benar-benar mengalami sebuah penglihatan roh-roh jahat yang berkumpul di atas kota abadi Roma. Dari pengalaman itu, muncullah doa yang ia kehendaki supaya seluruh gereja mendaraskannya. Seiring waktu berlalu, beberapa hiasan tambahan mulai bermunculan tentang penglihatan tersebut yang mengklaim bahwa Paus Leo menyaksikan percakapan antara Yesus dan Iblis. Percakapan ini mengingatkan kita pada prolog Kitab Ayub ketika Iblis meminta izin Allah untuk menggoda iman Ayub yang benar. Namun demikian, dialog itu menjadi bagian utama legenda populer dan tidak mempunyai dasar yang kuat dalam fakta sejarah. Kan tetapi, apapun yang terjadi selama penglihatan yang dialami Paus Leo, sesuatu hal yang pasti bahwa Paus Leo memang memperoleh penglihatan dan apa yang dilihatnya itu tidak menyenangkan. Hal ini yang mendorongnya untuk segera menyusun doa Santo Mikael dan meminta supaya doa itu didoakan sesudah misa pada saat itu. Paus Leo hidup pada masa yang penuh gejolak dan percaya kalau doa itu diperlukan untuk menghalau kegelapan yang menyelimuti dunia. Versi doa kepada Santo Mikael yang lebih panjang, kadang-kadang dikenal sebagai doa pengusiran setan, atau yang biasa kita kenal dengan eksorsisme. Meskipun doa ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam ritual eksorsim yang sebenarnya, akan tetapi tiga tahun kemudian, doa ini disetujui oleh paus dalam dua versi, satu versi untuk klerus, dan yang satu lagi versi untuk doa pribadi umat awam. Santo Mikael Malaikat Agung dari dulu selalu dikenal sebagai perantara yang kuat kuasa melawan kejahatan, terutama yang sudah tercatat dalam kitab Wahyu, sebagai yang berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Hal ini terdapat dalam kitab Wahyu 12, ayat 7, sampai dengan 9. Berdasarkan peristiwa dalam kitab suci inilah, yang kemudian dalam sebuah karya seni Santo Mikael sering digambarkan menikamkan tombak atau pedang kepada iblis, yang sering digambarkan dalam rupa ular atau naga. Sejak paus Leo ke-13 menyusun doa ini, doa Santo Mikael terus menjadi doa pokok katolik, dan menjadi doa yang direkomendasikan oleh para eksorsis, kepada siapa saja yang perlu memerangi kehadiran roh jahat dalam kehidupan mereka. Demikianlah penjelasan tentang sejarah singkat dari doa Santo Mikael Malaikat Agung. Semoga hal ini bermanfaat bagi sahabat doa semuanya. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.